Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Nadia Sedina Berjumpa lagi dengan saya, Lam di sini, di al Jaya, Teman-teman, semoga kita semua tutup dalam, dalam limpahan rahmat dan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, okay. pada kesempatan kali ini yang akan kami bahas adalah mengenai resistor. Ya, uh, resistor itu adalah salah satu komponen elektronika yang paling banyak digunakan seperti itu. Salah satu ya. <tuh> Dari sekian banyak jenis resistor Kami menyimpulkan Hanya ada empat, Hanya ada 4 uh, jenis resistor Yang sering digunakan seperti itu Oke okay? uh, Resistor itu secara umum Bentuknya seperti ini Itu uh, Dalamannya secara umum ya Dalamannya itu biasanya berupa Metal film atau karbon Yang dililitkan pada keramik Seperti itu Jadi resistor itu fungsinya adalah sebagai hambatan, oke? Okay. Resistor fungsinya sebagai hambatan, jadi dia menghambat arus ataupun tegangan seperti itu. Pada uh, rangkaian tertentu dia menghambat arus, pada rangkaian tertentu dia menghambat uh, tegangan seperti itu. Uh, satuan dari resistor adalah ohm atau omega seperti itu, teman. -teman. Oke, okay. adapun keempat jenis resistor tersebut adalah yang pertama itu resistor nilai tetap ya, yang mana resistor nilai tetap ini uh, adalah resistor yang nilai hambatannya sudah ditentukan oleh pabrik oke? Okay. seperti itu itu ada beberapa macam seperti itu kemudian yang kedua adalah variable resistor uh, yaitu adalah resistor yang nilai hambatannya itu bisa dirubah-rubah dengan memutar-mutar atau menggeser tuasnya, oke? Okay? walaupun lebih luasnya variabel resistor itu banyak seperti itu, tapi lebih khususnya kami membahas seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah foto uh, transistor, ya yeah? foto transistor. Foto transistor adalah resistor yang nilai hambatannya bisa berubah-ubah karena uh, pengaruh cahaya. Seperti itu, kemudian ada yang keempat. Itu adalah termo resistor, yaitu nilai resistor yang hambatannya berubah-ubah atau bisa berubah karena pengaruh suhu. Oke, okay. oke, okay, teman-teman. Ya, kemudian contoh-contohnya apa saja? Baik, kita mulai dari yang resistor nilai tetap. Oke, okay. lambangnya seperti itu. Resistor nilai tetap adalah resistor yang nilainya sudah ditentukan terlebih dahulu oleh pabriknya. Ada yang berbentuk seperti itu, ada dengan nilai gelang-gelangnya. ya. Ada yang 4 gelang warna, ada yang 5, ada yang 6. Tapi di gambar ini insya Allah hanya 4 gelang seperti itu. Oke. Okay. Kemudian uh, satunya lagi adalah resistor keramik. Ada yang bilang resistor kapur seperti itu. Oke, nah, penampakannya seperti itu teman-teman. Jadi nilainya itu e, sudah ditetapkan oleh e, pabrik seperti itu. Kemudian berikutnya adalah variabel resistor. Nah, ini variabel resistor ini yang cukup banyak sekali, ya cukup banyak sekali di pasaran seperti itu. Tapi yang sering dipakai itu e, yang pertama adalah potensiometer, ya potensiometer atau ada yang bilang rotary potensiometer. Jadi Nilai hambatannya bisa berubah ubah karena diputar-putar. Di dalamnya ada semacam sikat dari karbon atau semacam plat dari karbon seperti itu. Kemudian ada slide uh, resistor. Jadi dia bisa dirubah-rubah itu dengan digeser-geser. Bahannya sama, dalamannya biasanya uh, metal uh, film atau karbon seperti itu. Kemudian ada lagi trim pot ya ini yang yang sering orang banyak sekali tertukar seperti itu ada cermat ya cermat ada trimpot ada preset seperti itu tapi eh, ada trimmer ya ada trimmer cuma orang-orang eh, apa menyimpulkan bahwa kalau potensio yang kecil itu disebut trimpot seperti itu trimmer potensiometer walaupun ada Uh, yang sebelahnya itu trimmer seperti itu ngetrim seperti itu teman-temannya jadi dia untuk bisa berubah-ubah nilai hambatannya dia harus menggunakan obeng lambangnya tidak jauh berbeda ya oke okay? cuma kalau ngetrim itu lambangnya uh, ujungnya itu tidak lancip seperti itu jadi seperti tanda min seperti itu teman-temannya bisa dilihat di penampakan di sebelah ini oke okay secara umum itu untuk variabel resistor teman-teman. Kemudian ada lagi resistor e, yaitu fotoresistor, yaitu resistor yang nilai hambatannya bisa berubah-ubah karena pengaruh cahaya. Ya kami yang sering digunakan itu hanya satu, ya e, yaitu LDR, Light depending Resistor. Jadi yaitu resistor yang nilai hambatannya bisa berubah-ubah karena cahaya seperti itu. Bahannya juga ada di sini. Oke, lambangnya juga seperti itu, teman-teman. Jadi, kalau tadi variabel resistor itu tanda panahnya keluar dan itu ke dalam. Begitu, kalau e, LDR itu tanda panahnya masuk ya ke dalam seperti itu. Oke, kemudian yang e, dua yang terakhir yaitu. E, termal atau termoresistor. Ya. Termo itu panas ya atau suhu seperti itu secara umum. Jadi resistor yang sering digunakan sebagai oh ya, LDR itu sensor cahaya ya seperti itu. Kalau ini sensor ini sensor suhu atau sensor suhu ya atau sensor panas itu secara spesifiknya. Tapi secara umumnya adalah sensor suhu. Ada dua macam yaitu PTC dan NTC. Kalau PTC itu Uh, positif, uh, uh, temperatur koefisien. Kalau nggak salah seperti itu, ya. Uh, kemudian, kalau koefisien, ya. Kalau ada perbedaan, silahkan dikoreksi, teman-teman. Jadi, dua-duanya ini memiliki karakteristik yang berkebalikan seperti itu. Jadi, kalau PTC itu positif, jadi dia ketika... Uh, suhunya tinggi, dia hambatannya juga tinggi. Tapi kalau NTC, ketika suhu tinggi, malah dia turun hambatannya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, okay? itu tadi empat macam uh, jenis resistor yang sering digunakan di dunia elektronika seperti itu. Walaupun ada resistor-resistor lain seperti magnet resistor, surface resistor, dan sebagainya, tapi secara umum ada empat seperti itu yang sering digunakan di dunia elektronika sehari-hari. Oke, uh, demikian pembahasan singkat kami mengenai macam-macam resistor. Insyaallah uh, uji coba mengenai resistor-resistor yang lain atau resistor yang ada di sini, akan kami buatkan di video-video uh, selanjutnya. Oke, okay? semoga yang sedikit dari kami ini bisa bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semua. Kami akhiri. Wabillahi uh, taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.